udah halo kawan-kawan teman-teman semua ini kami sekarang lagi di showroom honda perayan jadi ini dia letak showroomnya teman-teman Oke. Okay. Oke, okay, terima kasih sudah memilih pilih kan ini mau ingin tahu tentang ah. milah RV. Ia, iya, ini, iya benar. Sekarang kita ini ada display yang ini tipe HRV 1,5 tipe. Kalau oh, tipe, oh, tipe. Ya. Hmm. Nah, Ini tipe terendah lah ini ya. Nah, iya, tipe, iya tipe. 1,5 CCTV. ya. Kalau yang manualnya, kalo manualnya kalo ada lah. Kalau yang manualnya ada sih, cuma kita lagi display-nya yang ini CCTV. Oh, itu kalau iya. Ini menggunakan silver. Hmm. Yeah, yeah. silver. Dan tampilan depannya itu juga ini menggunakan yang warna black. Bumpernya lebih sporty dan lampunya juga problemnya dua LED, full LED. Tampilannya yeah, yeah. juga ada lebih sporty dan LED. Nah, jadi kalau kita tengok nih, tentang apanya nya velaknya, inch sudah menggunakan velak. Velak, velak yang lebih sporty. Spion mirrornya juga udah LED. Dan handle nya juga semi Juga ada tombol off. Kalau kita tengok dari bodi samping dia sudah menggunakan side spoiler yang lebih lega. Jadi untuk seat yang kedua, ketika kedua itu dia menggunakan handle yang dari atas jadi bentuknya lebih seperti mobil sedan yang lainnya kalau ada yang antena, atau antena sedangkan ini spoilernya udah lebih praktis dan simple dan di belakangnya juga menggunakan logo Honda dan list apanya juga ada yang silver kali kita buka ada juga kamera parkir belakang dan bagasinya sangat luas dan lebih simpelnya lagi ini ada bentuk serapnya itu dia udah di, di di belakang bagasi sih nggak di bawah lagi yeah, yeah. yang sebelumnya di bawah dan bersama dengan kunci-kuncinya -kunci lengkap dan lebih simpel lengkap ya semua ya empat barangnya sih, luas juga sih. empat barang ya, luas, luas ya. sih. empat oh, koper atau 5 bisa sih. Iya. belum lagi ini dilipat. banyak atau untuk 4. seater yang kedua. Iya. sensor parkir juga, ada adanya. Oh, ini sensor parkir ya? sensor parkir. kalau dia sematin terdengar hmm. bunyi. bumper belakangnya juga sporting elegan. Oh, ini kamera mundur ya? ya. Ini kamera belakang. Kamera belakang ya. Kamera belakang. Depan berarti ada juga kameranya. Kalau di depan enggak ada sih. Cuma belakang aja ya. Belakang. Benar kan ini bisa di belakang. Tangan oh, iya. lihat pengendara lain atau botol. Kalau untuk harganya nih berapa nih, Gus? Kalau harganya sekitar Rp. 350.000. School, belum di ini yang, yang 350 yang Matic ini ya? yang Matic, tipe R. kalau yang manual manual, lebih biasanya lebih di bawah harganya di bawah dari, dari, ya. dari CVT Dan kalau kita tengok bagian depan kalau dari setirnya bisa kita atur sesuai untuk keinginan kita ini bisa yang sesuai dengan selera kita bisa tinggal kita setting saja sih dan apanya, audionya juga udah ukuran 8 inci 8 inci dashboardnya sih juga rata sih ini tinggal kita kalau kita mau tambahkan kain atau kerpet bisa sih susah yang selera kita hasilnya juga bisa kita arahkan mau arahnya seperti mobil yang lain. Dan dia sudah menggunakan engine start stop, tidak pakai kunci lagi. Di sini ada cruise, tombol cruise. Di sini tinggal kita setting atau pengaturan sesuai dengan selera kita. Hmm, apanya juga sudah ada. AC lengkap nih. sama tim speaker. Speakernya juga ada ini sama dengan power window, power window. ini handlenya sudah semi sih kalau mau tinggal open pintunya. ini cup holdernya atau tempat minuman. Dan ini juga bagian tangki, open tangki itu bagian Honda sebelah kiri. Dan ini juga pedangnya udah sporty ya teman-teman. Kasnya juga jadi dia nggak licin. untuk cluster-nya juga, juga bisa kita atur sesuai dengan keinginan warna, warnanya Elega. biasanya lebih mewah. ya bisa dibuka dengan dan relaja. Jadi kalau kita masuk di bagian situ kedua, itu dongkolnya itu tidak rapat sama pengemudi. Dia sangat jauh daranggang. Dan bagian kabin juga kepala kita kalau untuk tinggi 175 kita tidak terlalu apa ya, nyangkul nyangkutlah kepala kesini sini. Dan juga untuk penopang tangan penumpang kedua Safety belt nya juga ada, belt ada. Lalu pengaturan untuk kelab. kepala kita bisa sih, tinggal kita atur sepertinya ini teman -teman. tinggal kita duduk di sini lebih puas dan ada sandaran. Ini kalau untuk yang menurunkannya ada juga sih tombol itu teman. -teman jadi kita harus pelan buat buat tangan kita tidak cepet. Hmm. ada juga apanya bisa tuh lebih duduk nyantai segini teman-teman ada perempuan tangan jadi kita begini lebih enak lebih nyaman kita bisa situ kedua bisa 3 sampai empat orang sih tergantung badannya oke badan saya kecil-kecil misalnya bisa 3 sampai empat sih eh yeah. lebih nyaman dan untuk di pintu Handle kedua kita bisa buka kaca ini okay. untuk penumpang kedua handlenya juga semi chrome, lebih simpel dan lebih ringan saat di open terus ini juga ada untuk cord holder untuk penumpang tempat drinking, minuman, dan lain sebagainya untuk juga bisa kita on off lampunya untuk penerangan ini juga bisa untuk bagian depan kemudian ini juga ada juga mirrornya Kalau kita mau berkaca atau apa, bisa. Ada juga pencahayaan lampunya. Lebih simpel sih memang. Jadi kalau contoh silau pun contohnya ada matahari atau dari depan bisa kita buat gini. Ada juga untuk handle, untuk driver. Kaca mirrornya juga ada. Ini bisa siang dan malamnya bisa otomatis jadi nggak silau. Itu juga dengan penumpang nomor satu yang ada di sebelah driver atau sebelah kiri nah oke okay. untuk ini teman-teman biasanya ini sih hanya untuk menyimpan lipatan ini sih kursi ini sih teman-teman ini kita lipat bisa biar lebih luas anak anak bisa main-main atau tempat barang kalau lebih luas ya luas sih yang lebih luas sih lengkap sih lebih nyaman lah memang uh, kabin atasnya juga tidak terlalu rendah tidak mengenai kepala jadi agak renggang sih jadi kalau yang tungguan sangat luas, luas ya memuaskan barang-barang seperti kalau kecil bisa sih enggak pulang <laughs> muat sih Так. Вот. Вот. Buat pakistan, ya ini lah dia, kan. Kapistan, ya. Yeah. baterainya, di sini tempat airnya, Bapanya, kan. ya. nah, kalau ini kan wiper ini, wiper.. Eh, yeah. kacang, ya. iya nah, ini, yeah. ya, mesinnya, musuh -musuh ini kan 5 tahun atau 6 tahun sekali, oh, dia wajib ganti dia hmm. karena pasti bisa kena abang mesin jadi bergetar dia di dalamnya itu oh gitu, oh. Yeah tergantung pemakaian sih semuanya ini tipe E ya? tipe A, CPT iya, tipe manual ada ya manual? kalau untuk manual dia cuma tipe yang paling rendah nih, oh, tipe X nah. karena okay. ini untuk oli nih cek ukurannya ini dia ada 2 titik nih bang Menandakan full nah, kalau yang kedua ini dia berarti, ini kan sampai kedua nih dia berarti dia full, nah yang yang untuk mau menandakan dia wajib gantinya iya, iya, bang, iya, iya. enggak, kalau ini udah hitam, mari kita hitam. pakai tisu, bang. Iya. Tapi dia harus pagi-pagi sebelum, apa lah, belum hidup mobil kan. Nah, kalau hitam kali ini wajib ganti. Dan kalau udah oli udah di sini, dia sudah kurang artinya, bang. Kurang wajib digantilah, lah, wajib iya, iya, ditambah ya. Itu fitur-fiturnya, udah tau, bang, iya, kayak gak. Fitur fiturnya nah. udah cuman dia.. Cuman? Ee, yang tipe manual dia fiturnya beda dengan yang tipe ini ya yang CVT ya fiturnya ya beda, beda ya. untuk dari segi remote-nya dia semakinnya dia udah beda, beda ya. karena tipe S dia aja pakai kunci dia mau hidupin mau nyalain mobilnya pakai kunci kalau ini kan udah pakai remote doang start engine dia dan masuk.. masuk.. Uh, untuk di dalam masuk ke mobil ini yang penting kunci dihentang aja kok targi lagi ini aja dia pakai sendiri mungkin. pintu giro tetap wajib manual lah,